Ada yang headset mau bro? eh waza mau bro apakah bersemuanya semuanya? bro jadi kali ini Ocha bakal mau gacha skin legendary sniper terbaru mah bro ya dari ZRG ya wah gila ini mah bro ini sniper broken parah dan sekarang udah keluar skin legend-nya, bro uh berharap Iron Set ya tidak seperti Iron Set yang epic ya yang pala alien oce sebutnya mah bro oke dan uh karakternya karakternya kayak alien ya kayak XR ada, wow, uh, goloknya Satisfying sama bro Parasut hmm, Cocoklah untuk kali ini main battle royale Teraknya tuh, warna pink men Wah, Bagus sih, dan lihat emotenya Emotenya ini penting sekali Uh, gila Steal bisa begitu men Keren sekali, seperti superhero Oke, aku cuma lihat trailer dulu Kita lihat sama bro Uyuh. Sebenernya sekali mantap sih cuy ini Devil's Doorway Kanjas just... Oke okay, deh mabro ya Kita continue Dan langsung aja mabro ya sebelum kita gajah Langkah baik kita berdua melakukan percaya masing-masing Berdua mulai mabro Jangan sampai lupa oke okay? Oke okay, selesai langsung aja mabro Kita kas aja mabro ya Yuk dari 9cp Kira-kira uc bakal dapat gak ya Bakal lucky gak? Bakal hoki gak? Wow. Kapan lagi kalian CP segitu dapat performa boleh. Ya. Nah, di live kalian beli truk tuh bisa miliaran ya, ratusan juta. Tapi, di sini cukup dengan Sepuluh CP kali. <laughs> Oke, okay. langsung kita gas lagi. Teng, teng teng teng teng teng teng teng teng enggak hoki. Gas lagi. Kita langsung habiskan aja sama Bro. nya Oce mau full spin aja deh. Kayaknya sih gak worth ya. mencium aroma-aroma yang tidak mengenakan sama Bro. Ya, dapet apa? Dapet apa nih? Kira-kira, uh, parasit nggak ya? jadi tidak butuh sebenarnya sama Bro. Ya, langsung aja lah skin aja atau karakternya dulu, cuy. cewek tapi sama kayak skin defaultnya. Jadi, ya, be aja sih. Nah, dapet imut-imutnya e e mantep kali nih. Udah suka, e nya lanjut lagi. 630 cp hoki ini harusnya ya. Kalau dapet sekarang sih, udah gak termasuk hoki. Mau brue. ini udah menjelang-menjelang akhir spin. Dapat sekarang nggak oh, tahu udah termasuk kok kita tahu nggak tapi kayak biasa-biasa aja sih pasti banyak yang kayak gini nih ini belum sampai hampir last laspin cerita ini ma bro masih sisa golok ya tapi berharap langsung skill aja bisa lah golok atau skill legend golok skill aja golok kalian pada memilih golok berarti ya parah kalian gak CODM yang parah oke ma bro 3.240 chip CP ya? akhirnya udah cuman ya. ZRG legendary man ada suaranya hantu-hantu gitu loh ngeri kali mah bro ya wah gokil langsung aja deh ya pocah terlotak dan habis itu kita langsung aja review ZRG ini keren kecil let's go uh, Wah bro lihat lagi nih man keren banget ya sih ZRG legendary ini Ocha tuh kayak berasa pakai mitik loh Maurey ya. merah merah ini keren keren keren keren Oh Jika kita melihat efeknya Mahabur, ya tuh kalian mau ngeliat uh, karakternya memanjakan mata sekali Mahabur, ya Wah yaudah deh Maurey ya. Ocha langsung aja cobain ke training mode dulu abis itu keren ya kak nah, training mode dulu, oke ma bro, training mode, kerennya ma bro, wow, uh, mantap sekali ma bro, wah, wow. uh. mantap ini, kali ini gimana? kita inspect ya kita inspect, anjay, keren kali loh ini ma bro, perut aja ini sih keren sih. Kita sambil latihan ya, pemanasan sebelum main rengket Mantap sekali, tapi pelurunya ini kalau misalnya kalian pakai anti vehicle magazine sih cuma peluru doang ya uh, Mantap bro kita panasin dulu, ayo ya Oke, mantap sekali Dan, yup, sepertinya sudah panas ya bro ya Langsung aja kita main cuy Yuk, let's go kalau langsung aja gas ajar mambru eh sih paham nih kosong <SILENCIO> eh musuhnya ini mantep banget sih skin. no bah. nice oca sampe uefi mah bro wah ini permulaannya sangat baik sih ya. wah dia pakai ghost oh enggak deh sudah susun aja oca ah kenapa oca mau es mampir pake sniper astavidu temen ojek gak jelas cuy ah, mau dikasih menang tapi ya lihatlah malu tuh udah tahu udah punya UAV tadi kenapa nggak bantuin gua nggak porsi oh. ini nih kesalahan play rengket oh. ya jago jago oke okay. ya bagus tapi tetap aja salah gitu ya jadi walaupun ini misalnya ini kayak lagi turnamen gitu lu bakal dimarahin temen lu mah bro tetep karena ga stick together walaupun lu nge-kill apaan ini dasar Hmm mati kamu, one shot one kill cuy Ah aku tahu deh kamu di situ. Loh! Nge-lag mah bro Kalian liat gak? Oh, coba urusan ngapain namanya kira-kira. lihat ya karakternya, skinnya, wow, satisfying sekali. Mantap betul, bro. Skin gua nih. Wah, pamer dulu coy. Ya. hehehe Mantap ya. ini orang guys, enggak mulu nih, eh. Ya. Mau divisa aja dia kayaknya gak enggak divisa, bro. Parah ya. Dapat ma broca. Dapat lagi. Di atas dia. Ah. Ocak kayaknya gak perlu nge sih Kenapa ocak nge mah bro? Aduh, sayang sekali Tapi percayakan pada temen kita ya Ya ampun, si rockstar lagi nih Little rockstar Awas udah kalah <tuh> serba ilah begini doang lucunya <tuk> <tuk> <tuk> orang asli ngeselin juga sih mah bro ya wes lah ya sakarapmu ya wes, sakarapmu Kenapa dibokong? Ampun, mau beloja dibokong lagi. Aduh, satu pada lumayan. Oh, si Rockstar nih, little Rockstar lagi deh. Ngeri nih, cuy! Ih, gila loh! Sang sabar kali mainnya terlihat seperti pro player, tapi... eh, ah, sudah, loh. No, no, no. Kenapa nggak pakai sniper sih? Apa ini? Apakah dia God of Desert Eagle malu, Bro? 50 gs Dasar Anies sekali ya Gue gak kenal lagi. Miss selada aja, sorry-sorry. Eh, jangan dihabisin dong. Musuhnya? Ya, udah habisin, mau bro. Ya, ucap mati, mau bro. Oke, sudah menang, mau bro. Ini sangat cepat sekali. Tapi ucap ketagihan mainnya Sandy. Yuk, kita langsung main lagi ya, Sandy lagi mau bro. Yo, let's go uh lihat tuh, thank you rockstar hmm. kita kasih mah bro Tuh, ZRG mendominasi ya yuk, yuk kita lanjut lagi Oke, okay. oke, sudah di dalam game mah, bro Dan saatnya kita ratakan saja, cuy oke, oke kita kasih paham ya Ada yang headshot mah bro? Ini ada di sini orang tadi ada Dimit. Woo, nice, anjay, keren ya. Tadi Oce nggak dapat first picknya mah bro, berarti Oce kayaknya kurang cepet nih. Ya ampun mah bro kena wall bang. Ya sudah dapat mah bro. Uh, ya ampun mau dapat satu lagi dan oca mati sama snipernya lagi mah bro. Uh, ini sniper hoki mah bro ya. Dia tuh nggak nggak ngepik -nge bareng oca ya. Yeah, Kalau misalnya dia face to face sama oca mati tuh pasti. Uh, hoki dia. Let's go kita gas lagi ya. Kasih paham mah bro. mati lagi tuh yang ngeras ngeras ya mati mambrus satu dan satu lagi di mana tidak tahu wah bro biarin gue yang bunuh tuh orang bro yang gue sikat sikat ya mantep Ma bro ya, lumayan sekali kan nah nice lah pokoknya ah mati kan lo mati dia Ma bro. dua orang mati saja snipernya eh hey, gimana las Wah, waktu dapat dua kilo dua kilo dua kilo dua kilo Dapat satu bro, lumayan sekali. Ya ampun dibokong pak dee pak deh Oke mau bro terus sini ya Mamam kamu Saya bokong balik kamu ya Eh Hahaha, <susuk> <susuk> mana mau <mabro> berusia? <musimnya? susuk> siapa? Lastnya siapa sih? Hahaha, <susuk> mau bro. Ocha, ngestep-ngestep sih. Santai aja harusnya ya. dibokong oca Kenapa sih orang-orang suka buat bokong? <tuh> Mengapa mabru orang-orang suka bokong? Nice. Ini ada harapan besar. Uh, teman kita the best. shotgunnya the best. Boris. Menang nih. Yes, menang mabru ya. Teman Oca mantep juga nih, mabru. Wah. Wow. Nice, Bro. Nice, Bro. Good job gua wow, oh, jadi jadi di sini mah bro ya mantap nih, nih. nice kan Ya oke okay, mabrokinnya Gitu aja untuk video kali ini mabro Ini kalau kalian mau lihat like Gansmithnya silahkan mabro Ini masih sama seperti yang wajah share kemarin mabro ya kayak gak perlu wajah seperti satu-satu Kalian udah tau juga mabro oke okay? Yaudah mabrokinnya gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Nah jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya mabro ya Terus kali kalau mau beli akun CWDM Langsung aja follow instagram kita juga untuk kalian yang baru main CWD, Atau untuk kalian yang bosan sama akun kalian mabro ya Terus untuk kalian yang capek pusreng gak Legend, legend atau kalian yang pengen skin kemo, tapi malah screening langsung aja. Follow Instagram, kita bro ya. Tiga lima ya udah disini. Oke, jadi mau bro. See you, yaudah, udah semuanya. See you next.